Jumpa lagi seperti biasanya. Main sama saya lagi di channel kita ini guys. Kita masih main di Lucky Nico guys ya. Kali ini aku bawa modal 53000 aja guys ya. Modal guys ya. Dan seperti biasa di sini kita bakalan bongkar lagi trik bola tergacor atau slot gacor ke hari ini. Pokoknya kita cari profit untuk hari ini guys ya. Kita bongkar-bongkar semua trik bola yang untuk hari ini ya awal-awal aku main bettingan 400 rupiah ya. Spin manual dulu di sini satu kali satu kali yang enggak bisa joinin guys ya. Dan seperti biasa juga di sini yang baru gabung, baru join jangan lupa langsung dibantu bantu like dan share-nya jangan lupa subscribe juga nyalakan juga notifikasi loncengnya dan jangan di skip-skip kontennya guys ya atau videonya guys ya biar enggak ketinggalan momen-momen penting ya guys ya. Oke, di sini kita dapat bikin pertama langsung aja di sini konekan bet-nya di rp Langsung kita kasih 30 putaran otomatis no turbo ya guys ya. Semoga di B3000 ini kita dikasih profit guys ya. Atau dikasih scatter atau enggak ya perkalian di luar yang gede gitu. Pokoknya intinya profit lah guys ya. Kita lihatin dulu ya. Kita lihat sendiri di sini apakah kita dikasih yang bagus-bagus. Semoga aja di sini. Ya, yuk guys susunan yang bagus-bagus ini ya. Lihatin ego. 1, satu, satu. Oke, okay, ada kali dua ya. Di satu juga di sini Nong. Kali dua lagi turun tapi nggak connect biasa Sisa 17 putaran lagi di sini saldo 72 ribu masih aman, masih up ya. Masih di atas modal kita. Tapi di sini makin makin turun lagi ya makin balik modal nih guys ya balik modal lagi ke oke okay, gak apa-apa oke okay, lantian konek kali satu kipas juga konek kali satu cisi konek juga kali satu juga, kali satu juga ya lumayan nih. 61.000 naik lagi ya belum ada dapat kaca kita ya oke okay, 8 spin lagi nih ya B3000 ini guys ya Oke, okay, tuh sekitar tiga guys sekitar tiga di sini bisa lihat pecahannya ada berapa. Oh, ini lumayan bisa juga masuk nih. Wah, oh, Ini juga mau turun sekitarnya, cuy, seneng banget ya. Hampir dapat ya, hampir dapat, hampir dapat. So kali ini kita hampir dapat di dapat kali dua. Oning oh, dirinya kena. Oke, okay, kali enam juga connect. Aduh, sekitar mau dapat tadi sayang banget kurang satu cuy oke okay, 62.000 ribu berarti dari 30 putaran berarti kita masih profit tipis lah ya dari modal kita ya modal kita 53.000 ribu disini 64 berarti kita masih menang masih cuma uh, 11 ribu ya 11k ya dan sini langsung aja aku naikkan jam 2 tingkat jadi 5k belaskan lagi 30 putaran, uh, 30 putaran auto spin yang notul gue lagi ya kita lihat kita main di bed ganjil guys ya kita mainnya di bed ganjil dari 3000 naik 5k nih guys ya. Semoga aja di B5k nih agak beda ya. Bisa dapat scatter. Ayo dong. Dapet scatter bisa dong. 32000, 27k makin turun santai dulu di sini. Hmm kayaknya ini terasa juga cuy ya. Kalau enggak konek ya 5000, 5000 ya, guys ya. Hmm Oke, okay, tinggal 10 ribu Buset dah Rek right. Oke, okay, Lampion 30 ribu, lumayan, lumayan, lumayan Jadi selalu kita Jadi 35 ribu, tadi tinggal 10 ribu aja coy Untung kasih itu connect Disini connect lagi, jacking, waruf semua Sama waruf lagi, as Nah, ini baru sushi Walaupun tadi satu gak masalah guys ya Disini baru kali 2 ya <tuh> 10 sama queen yang connect kali 2 ya Lumayan, lumayan Naik lagi, balik lagi modal kita ke modal awal Ini tadi ya Oke, okay, free spinnya atau sketernya belum nongol Masih satu-satu doang tadi ya Naik turun-naik turun guys ya Berarti aman berarti ini ya Ada perlawanan berarti ya Dari putarannya sini Oke, okay, nice, kali dua turun Lumayan nih kalau kena terus nih kingnya Oke, okay, king asli oh, barengan kawan-kawan 99 ribu, cakep 10 juga konek bagus, lumayan, lumayan, lumayan, 113.000 sih. Oke, disini skater tiga juga udah dapet, satu ah, lagi, kayaknya. Eh, bentar, satu, dua, tiga, empat, udah empat, guys ya. <tuh> disini udah empat ya, tiga, ya empat, empat, empat, empat, empat, empat, empat, empat, empat, empat, empat, empat, empat, empat, empat, empat, empat, mantap mantap, mantap, kira cuman tiga tadi Rupanya udah empat yuk mantap mantap mantap yuk yuk bisa-bisa yuk bisa, kali-kali gede connect disini masih pegangan doang nambah oke ini baru-baru pertama lumayan kali 6 dapatnya 36.000 udah hmm. ada ada kucing satu di depan konek gitu guysnya. oke udah kali 16 sisa 5 belum ada pecah juga kita dong kris muset ini kali 22 tuh gede itu udah main bonek oke king oke okay, lampion bonek bagus oh nice satu ratus lima puluh ribu oke sekitar tiga satu lagi boleh masuk is sudah mau ya Lumayan, main dengan sebentar lima puluh ya karena pecah tampilnya jadi seratus di sini total kesuraman 2328.000 udah, udah cuan banget cowok 363 Tinggal beberapa putaran lagi Semoga bisa nambahin lagi Oke, okay, bagus Queennya dong Queen Jack boleh hmm, Queen as boleh Cakep, cakep, cakep Itu ya Jack 10 yang masih ditambahin Cakep, 700 hmm, Mampus dah Kena susinya kecam 400-100 ribu Kena lagi disini Kampion 1.500.000 Tuh Langsung dikasih JP Kita mantap, bener 1,5 tuh, 24 nya konek terus ya, 1,1 keseluruhan 1,5 sisa 2 putaran lagi nih, mantap, mantap, mantap, mantap, memang terbaik ekonik, ya. kita lagi nih Indonesia. Apa masih ditambahin lagi? perkalian masih tambahin, last point terakhir. Aduh, nggak apa-apa ya Dapat kita di sini tuh 1,398. Ooh, uh, uh, uh, uh. otomatis naik saldo 1.500, modal 53.000 jadi 1.400, toh. Oke, okay, parah kita untuk hari ini ya. Terbongkar sudah trip bola gacornya, guys ya. Untuk hari ini mantap banget, caca, caca, caca, caca. Oke, okay, terlepas dari ini semua, seperti biasa di sini selalu aku ingatkan bahwasanya di sini cuma sekedar Hiburan semata, tidak untuk ditiru. Kalau ingin bermain cukup pakai dana-dana, guys ya. <tuk> <tuk> Oke satu spin lagi disini 25000 Keren Gak boleh guys ya Dan disini karena udah cuan Aku turunkan aja lah guys ya Jadi B2000 Kasih 50 putaran Satu Modal 53000 tuh kalau mangkolin lagi hoki menapa guys ya. Oke connect ke 2000-nya masih nambah cuan gila. Uhu. Cusinya dari depan sampai akhir cuma kali satu doang. Sayang banget queen dong. Aduh, queen enggak ada depan kandang. Coba ada kandang connect itu. Bapak pengen ya. Yang penting intinya kita udah cuan guys ya. Udah cuan banget cok modal 53k. Jadi sampai 1,4 nih guys. Uh gila banget nih cuannya mall aja. Eh dah, udah cuma kayak gini guys ya. Main safe aja lagi guys. Kalau mau mau mau nyepin masih pengin mau nyepin dikurangin bet ya. Dikurangin bet-nya, rendahin bet Biar enggak nguras banget maksudnya kalau enggak kena ya. Kalau lu main, kalau konek kan lu juga sini. Hmm? <coughs> Alhamdulillah kali Tiga puluh empat putaran lagi menjelang kita cabut atau WD guys ya. Di sini, oke okay, masih ada kali dua. Kalau dapat lagi lumayan juga nih, B2.000 nih guys ya. Uh, asking kali empat. Oke tiga puluh lima ribu. Aduh, lagi guys ya. Tidak apa-apa guys ya. Oke okay lah guys. Terima kasih untuk kalian bosku yang udah nonton konten ini dari awal sampai akhir yang nggak pakai skip skip Thank you banget. semoga kalian bisa dapetin seperti buat ini juga, guys ya. menggunakan pola dari saya atau menggunakan pola anda sendiri nggak apa apa. intinya main sabar, ya guys ya, jangan pakai nafsu, cari gratisan dulu sampai dapat, guys ya. dan seperti biasa di sini jangan lupa dibantu-bantu like dan sharenya, komennya juga, guys. subscribe Jangan lupa nih juga notifikasi loncengnya kita bakalan jumpa lagi di next konten, guys ya. oke, okay. di sini aku bakalan cabut. Thank you banget teman semua semua, see you next time, dan bye-bye. Thank you guys ya.